Yo, what's up bro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. kali ini Ocha mau stalking kali ini, mabrur. Bagaimana cara cepat mendapatkan skin kemo Gold Diamond Platinum dan Damaskus, mabrur? Ya, nah sekarang ini Ocha lagi pakai akun koleksi kita jublin atau termasuk koleksi Ocha juga. Jadi, kalau kalian mau beli akun COD yang Ocha review sekarang, kalian langsung aja mabrur. Klik link di deskripsi di bawah ini, mabrur. Ya, langsung aja ke Instagram kita jublin. Langsung chat aja adminnya, mabrur. Bang, gua mau beli akun yang direview Ocha desert di itu Nah, nanti langsung dikasih tahu yang mana bla bla bla bla bla payment langsung bisa pakai langsung hari itu juga, oke. Okay? Yuk, let's go ma Bro, Ini akunnya mantap banget sih Mabrur ya. Udah 322 kemonya Mabrur. Gokil sekali bukan Mabrur diamond sudah ah, lumayan ya ada Maskus Unlock Damaskus Ini dia mabru Akun yang bikin mahal ya Misalnya kalian nggak punya skin agent Skin mythic, Itu nggak masalah mabru ya Karena Kalau misalnya kalian player bener-bener grantisan Grinding Damaskus Bikin akun kalian itu Menjadi berharga mabru. Ya Platinum Gold Ya pokoknya yang paling susah tuh Damaskus lah ya uh, Urutannya itu Gold, Diamond, Platinum baru ke Damaskus ya Urutan yang progressnya tuh lama mah bro ya Nah ini Damaskus mah bro ya Kita dari Damaskus Untuk mendapatkan skin ini mah bro Kalian tuh harus unlockin semua skin gold ya Jadi semua skin gold tuh kalian udah harus unlock ya Dari mili secondary nya ya Pistol Terus jata primernya nya Nah itu kalian harus unlockin tuh Jadi nih kalian lihat ya sesuai ya Tuh semuanya yang di sini Goldnya sama Damaskus sama Nah kalau Platinum ya Bro Untuk nge-unlockinnya tuh misalnya kalian mau assault rifle yang di-unlockin Berarti assault rifle type 25, M6, AK-17, AK-47, ASM, M4, BK-57, LK-24, ICR, Manowar, KN44 Dan semua assault rifle itu harus gold Nanti baru kanlock Platinum AR sama juga seperti SMG mah bro. Misalnya kalian mau platinum SMG berarti kalian harus unlockin semua SMG-nya yang ada di gold mah bro ya. Jadi gold ini sangat mempengaruhi sekali dan untuk mendapatkan gold itu nggak lama sih ma bro ya biasanya ya nggak nyampe satu jam lah ya nanti ada requirementnya sendiri kok ma bro. ini mantep banget ma bro ya ada season 7 juga wah ini Etherite, Red Sprite, wah gokil tapi pembahasan kita sekarang gold platinum udah masuk diamond aja dulu ma bro oke. Okay? Nah sekarang oce mau ngasih ke kalian cara mendapatkan gold game dan diamond kemennya ma bro. Kita buka ke loadout, nah habis itu kita langsung pilih aja ma bro senjata apa yang ingin kalian grinding ya. Contohnya RPD. Terus kita ke Gunsmith ya di aja. Nah, di Veskamoce ini ada pelusan Kemo mabru ketutupan Mabru ya outer saja. Oke buka Kemo. Nah, di sini aja udah kebuka Kemo goldnya Tapi udah kasih tahu requirementnya kalian tuh harus ngerjain semua yang di pojok kiri ini mah bro ya. Ini gampang sih Gold Kemo itu ya. Kalian kerjain aja yang ke kunci, -kunci mah bro. Biasanya tuh kalau misalnya kalian belum kan lock itu ada yang ke kunci ya. ntar ada bacanya kok uh, butuh beberapa kill dalam satu match ya. Misalnya butuh 75 kill pakai fire. Nah, gitu. Oke kalian lihat tuh ma bro, ya, Sen, Dragon, Splinter, Tiger, Jungle, Reptil, nah udah deh. setelah itu nanti ada tulisannya, mabru kalau nggak salah di sini uh, suruh main sekali lagi apa ya? misalnya kalian kalau mau nge-unlock Gold banyak, setelah udah dapat semua ini. Main sekali lagi buat ngalong unlock goldnya. Kalau nggak salah loh ya, soalnya ini udah kebuka duluan, ma bro. Pokoknya seperti itu. Nah, terus misalnya kalian mau ngunlockin diamond. Nah, diamond kan belum kebuka nih, ma bro. Ngeunlockin diamond itu, kalian harus kill sebanyak 10 kali, dalam satu match itu udah minimal banget, ma bro. Dan lakuin itu berulang sampai 120, Kali mabrur ya itu agak makan waktu ya. Makanya kalian lihat di akun ini, mabru ya, coba balik lagi di sini. Akunnya nggak banyak diamond sih ya. Mungkin yang penting-penting aja ini, grinding tuh M13 CB4 PPS4, m 13 kilo. Saya berempat PPS, Pak. Mereka KRM, cuma ada 6 senjata aja diamond ya. Mungkin kalau di anak bisa sampai 400 sampai 500 kemo ya. Sekarang ini udah 322 kemo. Wah, ini tuh udah worth banget dan kalian lihat deh ya, akunnya sudah 18 kali legend mabru ini akun dari season 1 2019 awal loh ya. Mantap sekali deh pokoknya akun ini mabru tuh. Ada border S1. Ini yang biasa dimiliki pro player pro player mabru kalau kalian ngelihat orang pakai border ini. Ketar-ketir kalian harusnya mah, Bro. Oce punya juga di akun asli Oke okay? Oke seperti itu Mabru ya Oce sudah jelaskan semuanya Damaskus tadi ya Kalian harus nge-unlock semua gold dan platinum Kalian harus nge-unlock AR Satu jenis assault rifle atau sniper ya Nanti unlock platinumnya terus gold kalian ada ya requirementnya sendiri udah ocha jelasin tadi terus diamond oke okay? dan masih ada beberapa kemo yang belum ocha jelasin tapi itu yang inti-inti dari CODM lah bro ya empat kemo itu yang paling sangat dikenal ya karena bagusnya kemo ini apa ma kalian bisa punya mythic nih, punya mythic. kalian bisa convert nih ya dicampur lah ke akun eh ke senjata ini Tuh, bah, ada masker sini. Wah, mantep banget kan? Itulah, Ma Bro. Jadi mantap sekali di akun kalian ya. Jadi, Dewa nih, kilo satu pasal contohnya nih, kilo satu sapat satu ini bagus banget, Ma Bro. Kita kasih bahan tuh. Bah, tuh cuy, Lihat men ya. Wah gokil sih mabru ya Nah misalnya kalian nih nggak mau capek-capek ngegrinding ya Langsung aja follow instagram @kitajoki_in kita titikin mabru sana kalian bisa jokiin akun kalian Mau itu rank atau kemau kayak gini mabru Kita semua bisa mabru ya Karena kita juga yang ngerjain pro player-pro player semua Jadi pastinya cepat dan aman Nice sekarang Ocha kasih tahu bagaimana cari cepat menggerindingnya, Bro ya, dari Gold dan Diamond. Kalau Gold, saran Ocha kalian tuh mainnya yang matchnya agak lama, Ma Bro. Karena menurut Oce kalau Gold itu kan perlu yang langsung banyak, misalnya 75 kill gitu ya. Kan bisa kita cicil 50 kill, nah kita bisa main di Domination, Ma Bro. Domination. Ya, terserah kalian mapnya mau apalah, yang penting bisa kill banyak, saran Oce sih, shipment ya. Shipment itu uh, kecil soalnya Ya yeah, bisa ngeratain cepet lah wajah suka banget mah bro main di shipment juga Nah kalau misalnya Kalau kalian mau grinding diamond Oke ini tuh di free for all Kan so soalnya itu cuma memerlukan berapa tadi 10 kill ya jadi itu nggak perlu banyak-banyak ya yang, yang penting gamenya cepet kelar nah itu intinya mah bro mungkin lo cinta gameplay gameplaynya di free for all aja mah bro dan lo kasih itu sekali lagi pokoknya yang gold tadi itu... ya kalau nggak domination hard point lah hard point kan juga gak lama ya. Tapi domination aja sih yang mana ya, Mabro. Nah, sekarang kita pilih senjatanya ya, Mabro ya ehm, Kan kita mau grinding camo diamond Nah, ini ke-117 ini kayaknya belum ada diamond ya, Mabro. Kita atur, ini perknya pakai hardline, quick fix Terus, ehm, merahnya Uca pakai Ah, lah aja, ini terserah kalian sih sebenarnya, Mabro Uca pake Shaqarsi, jangan lupa nih, Mabro Sentrigen abis itu UAV ya biar tahu musuhnya di mana terus for itu yang uh, bener-bener yang mobilitasnya cepet aja deh Sampai kayak claw ya udah sebenarnya kayak gini udah boleh nih mah bro ya kita lihat nih kan ini uh, tuh sudah 6 kali mah bro kita lihat ya kita main sekali apakah nambah yuk let's go kita langsung main aja nah sudah dapat nih ya, bro ya Badge nya buat kita grinding ya Pasti banyak banget sih uh, yang grinding juga mah bro Selain Ocha no ya Karena kemo itu skin-skin impian semua orang di CWD bro, ya. ya bukan impian sih sebenarnya Karena itu skin gratisannya yang bikin akun kalian berharga gitu Jadi sangat worth it untuk di grinding Karena dijualnya juga lumayan mahal Nice Bujab Bujab Besok arsin Mantap Musuhnya mana ya Guys gitu dia Oke dapat, wow, Jam mati juga mah bro Sangat baik sekali Nah sentriknya ini kita taruh pojok-pojokan gini nih Boleh nih nah. Taruh di tempat sponsor sih harusnya mah bro ya Inspire. Nice, good job What, Ucah mati lagi ya. oh, Kita minimal 10 kill aja sih oh, nah. What the heck man, mati lagi Ucah lo Oke, okay. mantap Halo semuanya Hai, kita pakultinya bro Nice Wow, good job, langsung saja Mabro 20 ya Ini sangat cepat sekali, langsung first place ya kan Mantap Nah, kita sekarang lihat saja bro di sini ya Langsung buka laptopnya lagi, gunsmith Terus kita cek saja, mah Bro. Terus sudah nambah ya? 7. Nah, kalian lakuin itu berulang sampai 150 ya. Kalau Ocha sih ogah. Oh Ocha mendingan joki aja dikit joki titikin ino. Ocha gak mau kalian lihat di akun Ocha yang asli itu. Kia paling cuma... Yah, bisa dihitung pakai jari lah. Ya, cuma nggak nyampe 10 lah, Ma Bro. Karena Ocha, aduh, skip deh kalau grinding ya. Jadi, kalau kalian punya pemikiran yang sama kayak Ocha, mager, atau kalian sibuk kerja juga, tapi kalian pengen punya kemo supaya bisa digabungin, skin-skinnya kayak gini nih. Contohnya, ya, yang tadinya hitam, jadi ada dem-de mana gitu. Mantap banget, Ma Bro! udah langsung aja ke kita jokit detikin mabar di sana. Pokoknya aman, terpercaya karena yang punya uang sendiri, oke. Okay? Yaudah udah makasih banget udah menonton. Kayaknya you gitu aja jangan video kali ini mabar, bro. And yep, see you mabar, bro. Dadah semuanya. Yaudah udah. Dadah semuanya. See you next.